Anjir luka semua jatuh, coba. luka baru aja jatuh kepleset ke pleset semua, sakit lagi, kebelah kena batuk apa, apa sih, banjat dari motor tapi jatuh ke pleset. Oke, okay, jadi hari ini kita mau ke bengkel terus ganti oli. Ih, ke bengkel ganti oli karena ini motor juga baru beres Andrian. sama gue di andrean sekitar dua mingguan lah dua minggu lebih jadi selama dua minggu gak gue geber sama sekali karena trauma kemarin sehernya baret dua kali jadi ya jadi udah sama gue di andrean dulu dua minggu nyari aman lah dan nah, sekarang gue mau ganti lagi olinya baru ya biar aman aja sih nyari aman pokoknya mah tapi sebelumnya kita cuci dulu motornya ini karena ini ya beginilah tampilannya buruk kotor sekali co tuh soalnya Bandung lagi musim hujan hujan terus sebenarnya rada sayang sih cuma ini panas tapi takutnya jam 2 jam 12 ke atas nanti hujan cuma ya lah demi konten kita cuci aja biar bersih ya kan sama ini ada pemandangan jelek nih <laughs> sama gue di, sama saya dikasih selotip co lakban kertas soalnya persnelingnya kalau kena sepatu, ngerusak tuh. Ada sih karetnya, cuma kemarin dipasang susah karena persnelingnya gede. Kan sekarang kita cuci motor dulu, baru kita ke bengkel ganti olinya. Kita pakai biru ini karena air biru ini harus dipakai terus, kan? Kemarin masa yang Yang merah juga, yang gas-gas juga lagi dibongkar kemarin di apa? Ya kalau dibilang di servis lah, servis besar mesinnya. Tapi nggak sampai turun mesin sih, cuma bongkar boring headnya doang. Nanti kita lihat di sana motornya. Timing drumbednya enaknya suaranya. biasa di hagar tapi lihat dulu hagar rame nggak kalau rame kita nyari agak sedih sebenarnya ini motor belum 100% selesai sih belum 100% beres karena masih perlu ganti perklep klep lagi biar apa ya pokoknya pengen ganti pair klep yang lebih bagus karena biar lebih awet lebih kan lebih awet sih biar lebih bisa digeber di RPM tinggi terus pengen ganti noken as juga noken as pengen ganti BRT yang tipe R2 paling tingginya karena untuk sekarang ini noken asnya pakai standar tapi standar NMax bukan standarnya WR pakai standar NMax lama karena kemarin ngeliatin profil noken asnya kayaknya lebih bagus yang NMAX lama dia lebih apa ya bawah sama atasnya lebih galak lah dan ternyata bener coba pas nyobain noken noken as standar NMAX lama bawanya lebih enak gitu Bawah sama atas coba nanti pengen cobain lagi BRT yang tipe R2 yang paling tingginya nanti kalau udah Ready, nukan no, asa baru kita kontenin lah, kita ganti. Sepi kan? Wow, lumayan ramai cum. Masih tiga motor lagi kita cari yang agak sepi lah, biar nggak siang. oke okay, jadi ini udah bersih motor udah biar dicuci dan Alhamdulillah panas tadi bertadi mendung soalnya ya bersyukur <laughs> jadi kita ganti olinya dulu ini olinya gua pakai top-one evolution MC 1040 udah 100% full sintetik kita ganti olinya karena ini baru beresan kayaknya biar bisa digeber-geber ya kan dan sedikit info buat kalian mungkin Bang kan banyak yang nanyain tuh Bang waktu pergantian oli itu kapan sih bagusnya ya kalau kata gua mah tergantung pemakaian juga sih terus tergantung kondisi mesin juga kan kalau mesin standar tuh kalau nggak salah sekitar 1000 atau 2000 km gitu pergantian oli kalau gua mah nggak pakai patokan kayak gitu gua pakai patokannya tergantung pemakaian misalnya gua pakai tiap hari jalan-jalan jauh ya dua mingguan gua ganti gitu cuma karena ini mesin gua udah nggak standar juga kondisinya jadi ya otomatis harus lebih rutin ganti olinya kayak misalnya dari misalnya ya hitungan kilometer 2.000 kilometer standar ya mungkin gantinya per 1000 kilometer gitu karena kondisi apa mesinnya udah nggak standar kan terus kan kalau mesin panas juga itu kan mesin apa kalau kondisi mesin panas itu kan biasa oli juga dia nguap cuma kan nguapnya nggak terlalu banyak gitu makanya kan banyak kasus yang motor yang gak pernah diganti-ganti olinya, akhirnya olinya habis ya karena itu kondisi mesin panas, mesin apa oli nguap, nguap-nguap terus gak diganti-ganti olinya akhirnya habis gitu jadi ya ada dua faktor juga sih kalau oli habis tuh satu karena penguapan pas mesin panas, <tuk> dua karena ada kebocoran gitu di bagian mesin jadi olinya ngetes terus, akhirnya habis oke, okay? dan mungkin kalau buat kalian yang pengen gampangnya sih bisa dilihat dari speedometer sih nih ini kalian bisa setting bagian mana ya trip trip satu trip 2 nah ini eh mana sih kalian bisa pakai yang trip satu atau trip sampai trip 3 lah kalau nggak salah teh itu kalian bisa setting jadi misalnya kalau misalnya baru ganti oli disettingkan nol lagi tripnya terus nanti ya udah tinggal kita hitung aja nanti udah berapa kilometer kita pakai di sini misalnya udah seribu atau dua ribu kilometer ya itu berarti udah waktu ganti waktunya ganti oli karena ya untuk wr ini nggak ada fitur buat pengingatnya pengingat ganti oli kayak nmax kalau nmax mah ada nmax di speedometer dia ada pengingat ganti olinya jadi kalau misalnya udah waktunya ganti oli nanti ada indikator oil di speedometer dia kedap-kedip nah itu udah waktunya ganti oli kalau nmax kalau wr nggak ada Nah, oke okay. jadi sekarang kita ganti dulu olinya nanti kita lanjut lagi pas ganti ya ya kita kasih sinematik-sinematik dikit lah ya kan Oke okay, langsung kita ganti olinya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 untuk perawatan musim, gue percayakan pada Top One Evolution MC yang dibuat dengan berbahan dasar 100% full sintetik yang pastinya akan membuat oli Top 1 Evolution MC ini usia yang menjadi jauh lebih lama dan juga akan menjaga kebersihan mesin dari kotoran sehingga tidak akan menimbulkan kerak berlebih pada mesin. Top 1 Evolution MC ini juga sudah dibekali dengan Ester Fortified yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan respon sempurna sejak awal mesin dihidupkan. Selain berbahan dasar 100% full sintetik dan dilengkapi dengan teknologi Ester Fortified, Top 1 Evolution MC ini juga memiliki keunggulan yaitu extra power, di mana aditif extra power ini mampu memberikan perlindungan maksimum pada mesin sepeda motor dalam menghadapi tingkat tekanan yang tinggi. sudah. Udah beres ganti oil-nya. sama Enggak, bye. Kemarin, entar. Kemarin mak kadang 3000, kadang turun pisan sampai 1900. Oh, Gara-gara busi kayaknya kemarin supaya ya beli busi baru dulu pair clap -nya. berarti kasih limit berapa? 10? 11? 12 dua apa sebelas 11 sih? 11 tadi 11. Eh, no kan? nah, HP empat orang dua belas. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, balik deh nah, mau sekali, sini, nah. Araser nah. 180 Biar serasi sama ecu nah. Eh Kio, Berat dosa imotor nah. Oke, okay, udah beres ganti oli Sekarang kita ke ini dulu mau beli eh beli ecu beli busi, beli busi iridium merek Araser, biar serasi ya kan sama ecunya, ecunya Araser, businya juga Araser. Cuk. Tapi enggak apa, apa Cuacanya lagi agak bagus. Cerah. Tadi beres cuci langsung hujan aja Sempat rada kecewa juga. Baru keluar cuci motor, motor belum kering udah gerimis. Tapi alhamdulillah langsung panas lagi. Senang waktu di situ. Tinggalnya keiritan ini karena kemarin habis pakai noken custom, diganti noken standar ecunya eh belum disetting lagi. Eh, keborosan keiritan ini, magnetnya udah pakai paling enteng ini mah. Kemarin diganti lagi, jadi pakai magnet fiction new dia lebih kecil lebih enteng lagi Cuk. makanya kalau digeber tuh enak digeber tuh enak. suara tuh enteng naik rpmnya lebih cepat naik turunnya ya langganan macet cuma suara karakter suara knalpotnya jadi jadi beda sekarang mah kalau mau dibilang sangar lebih sangar karakter knalpot yang kemarin suaranya lebih sangar suara yang kemarin lah, pokoknya pas pakai noken yang custom. Kan sekarang udah diganti nokennya pakai standar punya NMAX, NMAX lama. makanya karakter suara yang gak terlalu galak, kalau yang kemarin mah galak bisa, lanjut di tuh. Jadi suara, knalpotnya emang suara-suara apa ya? Bukan dari knalpot, suara kayak emang dari noken gitu, dari karakter noken asli. Jadi ke knalpotnya yang ngaruh suaranya. Oke, okay. udah dicuci, udah ganti oli. Uh, ganteng lagi di motor. Tadi mah kayak bukan motor ya. Eh, habis turun dari sawah gitu. Kotornya, minta ampun. Makanya kemarin nggak mori nggak nr, Males Hujan gitu. terus motor kotor. Eh, nggak enak kayak mas sanmorik motor kotor ya kan. Jadi ya, udahlah, nggak usah sanmorik dulu seminggu ini. Oke, okay. jadi mungkin cukup untuk sampai di sini aja untuk video hari ini kita mau belanja dulu belanja busi buat diri beli busi radium di daerah buah batu makan mau belanja pakai online tapi sayang ongkirnya pakai gosen 50000 Cuma yang bisa beli apa selfie power 50000 iya <laughs> kan soalnya saya sekarang pakai shell karena kayak kerasa lebih iri tak ketimbang Pertamax atau Pertamax turbo Gak tahu ya itu mah kayak Menurut saya, maksudnya karena pakai Pertamax kayak lebih boros gitu, pas pakai kok agak irit. Jadi, ya, udah isi sel aja. Oke, jadi ditunggu aja nanti video-video selanjutnya. lapar mau makan dulu juga. See you next video.